lepaskan ambil nafas lepaskan ambil nafas lepaskan ambil nafas saturasi lepaskan ambil nafas lepaskan ambil nafas Lepaskan, ambil nafas. Bah. Lepaskan, ambil nafas. Bah. 175. Bagian terakhir lebih pelan. Ambil nafas, Kalau kesemutan tangan-tangannya digerakkan aja. Matanya dilepaskan. Ambil nafas dari Tuhan, sehat, sembuh lepaskan. Ambil nafas dalam-dalam. Lepaskan. Ambil nafas dalam-dalam. Lepaskan. Nikmati satu Ambil nafas dalam-dalam. Lepaskan. Ambil dalam. Lepaskan. Ambil dalam-dalam. Lepaskan. Ambil nafas. Lepaskan. Ambil nafas. Lepaskan. Ambil nafas. Lepaskan. Ambil nafas. Lepaskan. Ambil nafas, lepaskan ambil nafas 99. lepaskan ambil nafas lepaskan ambil nafas lepaskan 190 ambil nafas penutupan 100% lagi lepaskan ambil nafas pelan-pelan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 Satu Rasi 100. Lepaskan. Ambil nafas sedikit lagi. Lepaskan. Ambil nafas pelan-pelan. Tangan, tangan Lepaskan. Ambil nafas. Lepaskan. Lepaskan ambil nafas. Lepaskan. Lepaskan, ambil nafas. Lepaskan. Ambil nafas yang terakhir 200 kali. Pelan-pelan lepaskan. Ya, kita selesai. Boleh tutup mata. Nah, kalau untuk mata keringen maka mata bisa dibuka ya. Kalau mau lihat monitor, layar komputer saya, laptop maka bisa lihat saturasi 100. Masih turun 99. Ini 100 lagi. Jadi kalau saya bernafas pelan-pelan aja balik ke 100 lagi ya. Ini masih masih fluktuatif 99 100 Sebelum saya olah nafas, karena saya pernah 9 tahun bronkitis, maka saat taruh saturasi saya hanya 94 95 94 95. Lalu olah nafas butuh waktu satu bulan bisa mencapai 100 seperti ini, ya karena paru-paru butuh waktu untuk diperbaiki. Tapi bisa teman-teman lihat, ya saturasi 99 100 99 100. Kalau tangan saya lurus lebih lancar, kadang bisa lebih cepat 100. ya. Kalau saya tekan begini, ya. Nah, sembilan pun dulu nggak bisa. Jadi <tuh> itu Dokter Cynthia saksi, ya. Aku saya dulu termertua mertua saya ke rumah sakit, maka saturasi saya sembilan puluh dan saya diabet belasan tahun. 2010 saya lepas obat diabet lepas insulin tanpa olah nafas. Jadi olah nafas itu hanya salah satu cara dari kesembuhan. Saya lepas sakit pinggang juga tanpa olah nafas. Saya lepas kacamata tanpa olah nafas. Jadi saya lesebur dari alergi ya tanpa olah nafas. Jadi olah nafas hanya salah satu saja. Tapi 2017 saya minum obat diabetes lagi, tapi tidak insulin. Ya, saya 10 tahun eh bukan ya 2017 7 tahun lepas obat diabetes insulin dengan pola hidup pola hidup sehat. Dari Dr. Tangsyu Tien sama Dr. Elizabeth Subrata. Ya, dua, dua sumber utama itu yang saya pakai untuk membangun pola makan, pola hidup sehat, termasuk olahraga, dan pola tidur. Ya, itu lepas obat. Jadi sembuh itu bukan cuma olah nafas. Tapi ketika 2017 saya pakai obat lagi, saya pikir faktor usia. Tapi ternyata ya ada benarnya juga faktor usia. Maka butuh cara yang lebih holistik. Nah, diantaranya ya, olah nafas ini ya. Oke nanti saya jelaskan lebih lanjut. Sekarang kita praktek dulu ya olah nafas water breathing ya istilahnya Lucas Rockwood. Jadi ini bukan juga bukan bukan istilah saya ya. Kalau saya ngajar itu saya hanya mengajarkan kembali. Saya senang dengan Lucas Rockwood yang istilahnya itu milenial pakai pakai nama olah nafas water breathing bukan pranaya apa apa walaupun itu ya boleh juga ya. Water breathing diberikan istilah water seperti air kita bisa minum e, berkali-kali whisky breathing, ya malam hari aja ya ada coffee breathing juga, kalau ngantuk, maka coffee breathing, itu istilah dari Lucas Rockwood yang saya ambil ya. nah, tarik nafas buang nafas jumlahnya sama tapi lewat mulut, eh lewat hidung tarik hidung, buang hidung ya. tapi kita sambil body stretching yang punya yang punya loop band hari ini kita pakai, ya. ini ada lima warna, beda warna, beda ketebalan ya ini ada lima ya yang paling tebal, yang warna ungu ya heavy yang yang gambar bintangnya ada lima berarti tulisannya heavy saya pakai yang heavy aja kalau ini x heavy jadi extra heavy ya yang paling tipis ya ini ya supaya buat beban mulai membentuk sedikit sedikit otot supaya kita nggak berat turun terus ya tapi sambil semua gerakan kita lakukan dengan bernafas pelan-pelan ya tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Nah kita mulai dengan selalu berbaring ya kalau saya memulainya dengan itu dan kita menggerakkan seluruh tubuh ya merelaksasi, menstretching, menarik semua tubuh ya kalau di yoga dikatakan ya kita harus lentur badannya, fleksibel gitu ya ya saya pakai istilah yang umum aja yaitu body uh, stretching tidak mana akan men menarik tubuh kita ya tarik lewat hidung buat lewat hidung tarik pelan pelan boleh 8 detik boleh 6 detik boleh sepuluh detik kalau water breathing seperti jika Pak Yohanes tadi malam maka ritmenya berbeda beda tapi kalau water breathing disarankan tarik lepas itu jumlahnya sama ya mau enam detik mau 12 belas detik dan kita sekarang akan menarik menarik tulang belakang kita ya untuk tujuan melancarkan aliran darah oleh melancarkan aliran energi boleh supaya saraf-saraf lentur boleh ya alasannya apapun tujuan apapun banyak emang apa ajaran tapi yang pasti bentuknya ya kita pun stretch yang pasti juga untuk merelaksasikan tubuh saraf kita tarik nafas pelan-pelan sambil tangan diangkat sampai di atas tangan digabung ya. Dan saya, kalau saya terlalu kencang saya copot saja. Itu untuk mengukur saturasi juga ya. Lalu tarik ke belakang sambil tarik nafas tahan sebentar sampai badan terasa ditarik masih tarik nafas kalau nafasnya pentap tahan nafas lalu buang nafas pelan-pelan sambil tangannya diturunkan tidak ya, akan yang pelan-pelan, nikmati gerakannya, nikmati nafasnya. Jadi kita sebenarnya, ya inilah yang memang diajarkan juga oleh Pak Lawardi, ya, yang mengajarkan saya body stretching namanya Pak Lawardi, ya, certified ya. Oke, kita mulai tiga empat kali. Ya, menarik. tulang belakang selesai. Sekarang kita latihan otot paha, dan juga sendiri otot perut juga, ya, karena kalau dilakukan maka perutnya juga seperti menahan. Ya, yang betul-betul mau sampai perut dan tidak masalah dengan pinggang, maka angkat kaki pelan-pelan sambil tarik nafas sampai ke atas. Ya, yang mau sampai ke belakang boleh sebesar ke belakang lalu buang nafas pelan-pelan sambil kaki diturunkan oleh kalau gerakan dua kaki yang kesulitan e, ngangkat karena sambil tarik nafas maka juga sebenarnya boleh ya justru tarik nafas dulu dalam-dalam lalu tahan nafas kalau sambil menahan ngangkatnya lebih kuat sampai di belakang maka lepas nafas tarik lagi pelan-pelan Lalu tahan nafas, maka sambil menahan nafas, dua kaki diturunkan pelan-pelan. Ini boleh, yang mudah silakan ya. Kalau mau seperti ini bersamaan waktu dengan yang angkat kaki satu. Ya, yang sepo-sepo mungkin silakan satu kaki aja diangkat berdiam. Nah, yang punya tali stretching, nah, silakan dipakai, Yang tidak punya tidak apa-apa, ya. Tali pun silakan dimulai, kalau punya 5 set, dimulai dari yang paling tipis, ya sampai enggak ada rasa ini, karena yang pertama kali bisa pegel, ya karena emang tambah beban. Jadi kalau yang pakai tali, ya ini agak-agak kakinya enggak, melebar gini biar kakinya enggak kendor, enggak lepas, ya. Lalu kita tarik nafas, angkat setinggi mungkin sekuatnya, tahan sebentar, tarik, tahan sebentar. Waktu nahan ini, otot berlatih ya kita mulai bergantian kaki kiri kaki kanan. semua gerakan kait napas pelan pelan buang napas pelan pelan Oke, okay. ya. sebenarnya kalau tadi teman-teman yang memang punya tali stretch ya, nanti bisa juga dengan ditaruh di lutut, ya, lalu kita buka pelan-pelan tarik nafas, ya kita lakukan dua tiga kali ya untuk bagi yang punya, punya tali stretch tarik nafas buka pelan-pelan, tahan sebentar. Nah, ya, Bapak, kalau maksudnya, menahan seperti goyang-goyang, karena kita mencoba menahan, tapi talinya mencoba narik kembali. Ya. Kalau pakai tali yang tipis, tentu tidak akan goyang-goyang karena enteng, kalau talinya yang tebal ya sudah menarik kembali kita menahan waktu kita tahan bisa seperti itu yang kuryanya. sampai nanti otot kita kuat ya atau yang paling lebih tipis ya, ya kita mampu menahan dengan uh, diam oke cukup gerakan ini kita taruh lagi talinya di bawah ya. talinya di bawah boleh di telapak kaki ya kenapa kita akan gerakan Ngayuk sepeda, tangan taruh di bawah kepala, kita tarik nafas, kita pertemukan. Kalau nggak bisa ketemu, nggak apa-apa, ya. Sikut dengan lutut, ya. Lalu ganti kaki sebelahnya, tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan, gerakannya -pelan, semuanya pelan-pelan. Nah, Mulai. waktu lutut hampir ketemu musikot kalau pakai ditahan sebentar nggak apa, apa bagus karena justru waktu nahan itulah sebenarnya ototnya dilatih beban dengan tali e, loops ini atau loops band ini. Oke, cukup gerakan pakai sekali. Sekarang kita kakinya ditekuk, jaraknya berada, jari kita bisa menyentuh kulit. Setelah itu boleh dilebarkan tangannya. tidak enggak pakai. Kita tarik nafas pelan pelan, pinggulnya diangkat, setinggi mungkin. Tahan nafas, nah kali ini pakai tahan nafas Namanya nafas segitiga. Jadi jadi tarik nafas 8 detik, tahan 8 detik Kira-kira, lalu Turunkan lagi pelan-pelan 8 detik sambil Buang nafas, kita lakukan 3 empat kali Oke okay, cukup, sekarang kita akan uh, tenggur, ya. kita pakai lagi karetnya, tengguruk, lalu ambil posisi seperti, ya apa yang namanya ya, saya pindahkan berganti empat, tarik nafas pelan-pelan, kepalanya ke depan, aku buat nafas, kepala ke dalam, punggung dibengkokkan seperti huruf U, jadi waktu buang nafas, seperti perutnya ditonjok, punggungnya dilenturkan, seperti huruf U yang dibalik, tahan sebentar, lalu kita ambil nafas lagi, kemudian kita melenturkan, yang stretching, melenturkan, menarik semua otot-otot kita, semua lain. Oke, okay. masih di posisi seperti ini ya, karena masih kuat ya, kalau tangannya capek bisa di dulu, lalu kita akan uh, lanjutkan lagi, dengan posisi dasarnya yang sama ya, kita menarik kembali tulang belakang, dalam posisi seperti ini, ya, tarik nafas pelan-pelan, terus tangan kanan depan. Kaki kiri ke belakang, bahkan seperti menunjuk gitu ya, tarik sekuat mungkin, yeah. lalu lepas nafas pelan-pelan kembali ke posisi semula, semua gerakan pelan, menikmati gerakan, menikmati nafas, kita mulai. Ya, cukup sekarang kita duduk bersila ya. Kita terbang dulu. Terbang seperti kupu-kupu. Ya, intinya di di tapi ditaruh ya. Ditaruh kita kita pegang pakai dua tangan ujung kakinya lalu digerak-gerakkan aja ya. E, pahanya Posisi duduknya kalau mau diatur dulu ya supaya nggak sakit jadi kita duduknya lalu badan dan begini tegakkan oke sudah badan tegak sayap dikembangkan ya buku-buku terbang tarik nafas pelan-pelan buang nafas pelan-pelan ya cukup kita menggerakkan seluruh tubuh supaya aliran darahnya lancar ya, dalam aliran dalam dalam pelajaran yang lain menyebutnya energinya lancar maka coba dirasakan gimana darah seperti mengalir lebih lancar dan juga energi ya misalnya yang sencing gitu ya energinya kayak berhenti di pundak ya nggak naik-naik coba lakukan hal ini ya kita tepuk pundak, saya paling senang kalau pundak, ya, bahkan termasuk juga yang nggak soal energi, nggak soal apa-apa, ya, pundak yang sakit, frozen shoulder, punggungnya pegal-pegal, lehernya pegal-pegal, tapi tes kolesterol bagus, tes urat bagus, coba terapi yang sederhana ini, ya, kami mengucapkan kalau saya namanya kata-kata sugesti atau memperkatakan firman, mengatakan iman, ya, satu sisi dulu. Saya punya tanggung jawab yang ilahi. Semua yang harus saya lakukan bukanlah beban, tapi panggilan hidup supaya saya berguna dan saya mulia. Dulu, saya mungkin berpikir, "Apa orang lain berkata tentang saya? Kamu dimanfaatkan, kamu punya tanggung jawab yang melebihi kemampuanmu." Bahkan mungkin itu juga sampai memakan hati kita dan pikiran kita dan kita merasa dimanfaatkan Kita merasa nggak sanggup harus membiayai banyak orang, harus menolong banyak orang Tapi sekarang kita katakan bahwa oh, kesanggupanku adalah kesanggupan dari Tuhan Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku Dalam kelemahan pula, maka kuasa Tuhan justru menjadi nyata karena saya sebenarnya bukan diri saya, tapi adalah alat Tuhan. Tuhan yang memakai hidup saya, memakai badan saya, memakai pikiran saya, memakai tenaga saya, memakai talenta saya, untuk berguna bagi sesama. Maka sekarang saya menjalani hidup saya dengan bahagia, dengan antusias, energi yang tidak ada habis-habisnya. Karena energi itu adalah kuasa Tuhan. Yang bekerja di dalam saya mengalir melalui saya menyebar kemana-mana saya tidak mencari-cari energi itu sudah ada di dalam diri saya melalui puasa Tuhan yang bekerja dalam hidup saya oke okay. kita semangat hatinya semangat tubuhnya sehat ya karena kita lanjutkan kita pakai tali ya duduk Tetap duduk oleh atau saya pindah ke kursi untuk gerakan-gerakan e, tangan. Kita melatih otot-otot tangan, umur boleh bertambah tual, tapi kalau bisa nanti kita dipanggil Tuhan, karena faktor umur atau faktor memang tugas di dunia sudah selesai. ya Bukan karena sakit, yang sekarang sakit, saya berharap, saya berdoa, saya pengen teman-teman sembuh semuanya, ya. Kita sekarang otot tangan kita latih supaya otot-otot tidak mengecil, ya. Kalau orang pakai kursi roda, sering kakinya justru mulai mengecil, ya. Maka bisa dilatih terus dengan gerakan-gerakan yang semampunya dari kursi roda, ya. Sekarang kita tarik nafas pelan-pelan, direntangkan, selalu dengan nafas, ya. Sampai di ujung, boleh ditahan sebentar. Karena waktu nahan itulah otot kita latihan. Buang nafas, maka kembali tangan ditutup. Tarik nafas lagi, yang belum punya tali, ya boleh silakan gerakan yang lain, nggak apa-apa. Ya. Nanti beli tali murah sekali. Tokopedia, Shopee, Bukalapak, hanya sekitar Rp15.000 satunya. beli satu set, lebih murah. ya Oke. Okay. Yang takut talinya motrok, boleh juga kalau mau talinya dipegang, sering juga boleh ya. Talinya dipegang, tidak apa-apa, supaya nggak geser. Makin ke ujung talinya, makin berat. Oke, sekarang kita. Nah, kalau yang punya dua tali boleh kalau pakai dua-duanya ya. Kalau saya punya lima. Ini yang kiri mata pasang yang biru. Taruh di lutut. Ya. Yang ungu itu yang lebih tebal Saya taruh di sebelah kanan. Sehingga saya bisa langsung kedua tangan. Kita punya dua, boleh pasang dua, ya. Semoga kita bisa hemat waktu, dua tangan langsung dilatih. Tarik nafas, tetap selalu, ya. Angkat, tahan, tahan posisi, tahan nafas. Buang nafas pelan-pelan. Semua gerakan pelan-pelan, ya. Bukan kayak orang fitness. Ini kan body stretching. Kalau orang, apa namanya, pada kan, tarik, wah begitu. Enggak, ini enggak ya. Kita pelan-pelan semuanya, pelan-pelan. Oke, cukup. Kita masih menggunakan tali untuk posisi yang lain, yaitu dari tangan di atas, lalu pindah ke belakang eh, kepala ya. saya. Sisinya tarik ke bekas samping, lalu ke belakang. Lepas nafas, tarik, lepas lagi, taruh ke atas. Ya, dua tiga kali, tiga kali. Hmm. Oke, sekarang kita posisi berdiri. Kali ini agak panjang sedikit ya untuk body stretching-nya. Posisi berdiri dengan uh, loop tali taruh di uh, kaki. Lalu kita gerakkan kaki kiri, kaki kanan. Teman-teman boleh dekat meja untuk pegangan, tapi kalau mau juga bisa nggak uh, usah pegangan ya. Jadi tangan direntangkan. Saya coba untuk kelihatan ya. Ya, view kelihatan juga. Jadi ketika tangan, kaki rentangkan untuk keseimbangan, ya tangan direntangkan, begini boleh, begitu imbang Tahan sebentar ya. Tahan nafas Lalu balik pelan-pelan sambil lepas nafas sambil tarik nafas lagi kaki diangkat sekuat mungkin tahan sebentar Buang nafas lagi pelan-pelan oke saya sudah akan bernafas bukan berbicara apa-apa ya Boleh, kalau mau selfie pindah ke belakang, jadi tarik ke belakang. yang mau, kalau pegangan ya begini ya lebih gampang, tinggal tarik, lepaskan, tarik lagi, lepaskan, boleh sisi satu sisi dulu, tarik lagi, lepaskan, baru pindah, angkat, tarik, Danang, tarik, oke, cukup ya. Dan saya tutup hari ini dengan keseimbangan ya posisi pohon Jadi kita taruh kaki di tutup. ya lalu kita seimbang seimbang bawah ke atas seimbang hari nafas pelan-pelan uang nafas pelan-pelan di posisi ini. Oke, okay. ya ganti kaki sebelahnya seimbang, katakan seimbang bawa ke atas dalam posisi seperti ini tarik nafas, buang nafas pelan Oke, selesai, tangan boleh digerakkan, kakinya boleh digerakkan. Ya, relaksasi sebentar. Mohon maaf saya stop dulu sebentar. Ya, tadi kita olah nafas Wim Hof 1. Cuma tarik, buang, tarik, buang 200 kali. Saya rekam tadi hanya tinggal yang terakhir menunjukkan saturasi saturasi saya 100. Ya, kalau sebentar 99, 100 lagi. Kalau sering latihan, maka kadang udah 25 tarik ya 100 terus sampai 200 kali lepas tarik itu persen terus. Nah, yang belum 100% jangan jangan frustasi ya, butuh waktu ya. Saya pun butuh butuh waktu sebulan. Karena saya berawal dari paru-paru yang sakit karena dulu pernah bronkitis cukup lama ya. Walaupun sudah lama bronkitis tapi itu eh paru-parunya ada bekasnya ya. Saya paru-paru itu malah sebenarnya sudah lama SD sampai SMP ya. Karena lu miskin, ya, berobatnya ke puskesmas, gitu ya. Saya masih ingat minum NHP kompleks setiap hari selama begitu, pakai obat-obat dari pemerintah yang gratis. Gratis sama orang tua saya, keluarga sederhana. Nah, sampai dua tahun lalu pun, saturasi saya masih sembilan puluh empat Tapi sekarang bisa teman-teman lihat tadi kan 100 persen. Kalau saturasi 100 persen, artinya oksigen dalam tubuh banyak sekali. Oksigen itu darah alkali. Darah banyak CO2-nya pasti asem, ya. Maka, kalau diambil darahnya, nah, tergantung ngambil darahnya dari balik atau keluar, gitu ya, untuk gas darah. Saya nggak tahu itu rumah sakit yang ngatur kalau dia mau cek pH darah, ya. Nah, sekarang, kalau saya mau jelaskan di sini, tarik nafas itu pelan-pelan atau cepat, ya. Kan, ini kayak dua kontroversi atau dua kontradiksi di mana aliran yang lain hampir semuanya nafas tuh ya pelan-pelan tarik hidung buang hidung mata tertutup mulut tersenyum tangan terbuka tiba-tiba muncul olah nafas milenial ya walaupun sudah lama ya itu sudah 50 tahun mengajarkan yang tarik hidung buang mulut ya buka mata boleh tutup mata boleh duduk boleh berbareng boleh atau Lucas Rockwood yang sama dengan aliran yang lain tapi dengan istilah-istilah modern nah Wimbo sendiri tidak mengajarkan mengenai metabolisme tapi karena kasus-kasus kesembuhan yang begitu fenomenal dan banyak sekali anda bisa lihat di YouTube bagaimana orang-orang lumpuh pakai kursi roda dibawa ke rumahnya Wim Hof mereka olah nafas dua tiga bulan mereka berdiri dari kursi rodanya dan mereka sehat mereka sama sama manjat gunung dan waktu naik gunung ke Himalaya naik gunung ke daerah gunung bersalju mereka coba pakai celana kolor bahkan geligo yang laki-laki nggak pakai kaos baju nggak pakai kaos geligo ke tempat salju bahkan mereka demonstrasi bahkan berendam di air salju cari salju di lobangin berendam di situ. Ice betting, nah, itu fenomenal banget karena mereka kayak Wim Hof puluhan tahun nggak pernah pilek nggak pernah batuk maka rumah sakit ke fakultas universitas kedokteran researcher PhD menganalisa metode Wim Hof. Jadi Wim dan juga para murid yang berolah nafas, darahnya diambil, dibawa ke rumah sakit, dimonitor tubuhnya, dimonitor pH darahnya, dimonitor saturasinya, bahkan diambil darahnya untuk dilihat jumlah sel darahnya, protein interleukinnya, itu bukan Wim yang mengajarkan, tapi para dokter, universitas, PhD, researcher ya, yang menganalisa dan menjelaskan kenapa metode Wim ini membawa kesembuhan nah itu juga yang saya post di WA group hari ini jadi saya nggak akan menjelaskan lagi ya karena saya post di WA group hari ini Bim Hof dan kesembuhan tapi yang mau jelaskan adalah mengenai olah nafas itu tarik lepas pelan atau cepat tarik lepas panjang nariknya atau buang nariknya bahkan misalnya bicara soal energi gitu ya energi itu waktu tarik atau waktu lepas itu ya penjelasan dari sisi yang lebih menurut saya ada penjelasan klinisnya gitu ya kalau enggak kan cuma ya pokoknya waktu lepas nafas itu energi gitu ya tapi gimana mekanismenya kalau saya orangnya pengen tahu nah maka saya mau jelaskan sebentar saja Ya, videonya panjang, tapi saya stop saja. Berupa stop video, ya, saya tunjukkan mengenai ini. Juga, sebenarnya ada dalam autonomic nervous system, tapi nah, waktu modul autonomic nervous system, saya belum menghubungkannya dengan perasaan. Ya, oke, sekarang saya tunjukkan dulu, ya. Nah, di dalam modul yang juga saya ajarkan, yang namanya autonomic nervous system. Tarik nafas itu simpatetik nervous system, simpatetik. buang nafas itu simpatetik sistem para simpatetik system itu buang nafas. Lepas tarik nafas sekali lagi, lagi itu simpatetik. Maka sering juga disebut NSM gitu ya. Kalau ini PSN. Nah, gampangnya simpatetik tarik, para simpatetik lepas nafas. Nah, kenapa kemarin Pak Yohanes bilang lepas nafas itu energi? Nah, simpan energi sebenarnya yaitu itu begini. Waktu kita tarik nafas, maka sebenarnya justru glukus ya. Kalau bicara energi itu kan metabolisme dari karbo dari glukosa itu malah dilepas. Tapi kalau bicara misalnya dengan bahasa ya, mencomot tadi malam, misalnya meditasi itu mengumpulkan energi, gitu ya. Nah, mengumpulkan itu berarti kan menyimpan. Maka waktu tarik nafas itu terjadi kebalikan dari eh, waktu lepas nafas itu kebalikan dari tarik. Kalau ini lepas glukus, rilis glukus, maka waktu lepas nafas itu simpan glukus. Ya, saya berikan istilah yang lebih gampang dimengerti, masih dari YouTube ini juga. Ini kalau disimak ini cukup bagus ya, panjang tapi bagus penjelasannya. Nah, tarik nafas itu fight atau flight siap untuk berantem atau terbang atau lari maka di sini energi mengalir ke otot sedangkan waktu lepas nafas itu justru istirahat pencernaan dan simpan energi simpan energi makanya kalau dalam meditasi sensi simpan energi itu kan buang nafasnya seperti ditelan kembali Sampai dimasukkan ke ulu hati, gitu. Kalau istilah dari meditasi, Kalau Istilah dari autonomic nervous system, maka di sini glukus itu disimpan. Makanya, kalau orang yang diabet, perlu olah nafas, yang nafasnya itu imbang. Kalau orang Korea bilang ying yang gitu kan, maka imbang, bahkan buang nafasnya harus pelan-pelan supaya glukusnya disimpan. Dalam hati supaya tidak mengalami glukogenesis. Kalau di orang diabet, banyak mungkin mengenal istilah istilahnya glukogenesis, sudah diet sudah olah nafas gitu ya gulanya pak bergejolak? ya karena olah nafasnya hanya Wim Hof butuh olah nafas ketenangan batin tarik lepas jumlahnya sama imbang saat imbang itu maka hormon stabil gulanya stabil nah sekarang yang bisa menyimpan itu pelan pelan atau malah nggak kayak pak Yohanes tadi malam ajarkan, nggak usah pakai teknik pak, udah, nggak ada, nggak pakai pelan-pelan atau berapa detik, enggak, udah pokoknya normal aja, yang penting tenang. Nah, saya tertarik dengan kata itu, ya, itu juga sebenarnya termasuk yang dalam pelajaran-pelajaran John Kabat-Zinn, yang penting tuh tenang, yang penting itu hati, atau kalau saya sering ajarkan kan hati gembira obat yang manjur, yang mengendalikan tubuh kita itu otak atau hati, ya kalau kita percaya roh jiwa tubuh, roh ya, Hati nurani terdalam. Kalau jiwa, pikiran perasaan kehendak. Kalau belajar neuroscience, maka hormon itu diproduksi, tergantung otak itu terima laporan apa dari perasaan. Tapi perasaan itu di otak juga. Perasaan bukan di sini, ini kan hati. Ya, perasaan sedih gembira itu di, di otak ya kalau hati di sini kan untuk menyaring racun hati dalam hati ada rempelo ada hati <tuh> ulu hati ya nah kalau ulu hati saya nggak tahu sembilan hati rempelau, itu hati itu nyaring racun tapi hati gembira sedih itu kalau dipakai alat untuk ngecek kegiatan otak ya di sini orang bayangin pantai yang tenang orang bayangin dikejar anjing aktivitas bukan di sini ya bukan di sini tapi di sini di otak, ya, karena kan perasaan itu kan di otak tengah, sistem limbik, logika, otak kiri, yang juga yang bilang perasaan itu otak kanan, tapi ada yang bilang bukan otak kiri kanan sebenarnya Pak, kalau kanan itu bukan perasaan, tapi lebih ke art, seni, kreativitas, otak kiri, logika, perasaan di sistem limbik, udah pokoknya ya di sini juga yang namanya perasaan. Nah, maka ini perlu didengar juga bahwa sebenarnya menyimpan energi, melepas energi, tidak tergantung teknik nafasnya, tentu pendekatan Mas Gunggung beda lagi ya. Bagi bagi olah napas ritme frekuensi itu penting banget. Keakuratan hitungan 66 atau delapan delapan ini penting karena pendekatannya frekuensi. Di mana frekuensi ini dihubungkan juga dengan organ-organ tubuh itu punya frekuensi masing-masing sehingga mana yang mau disembuhkan frekuensinya diatur. Gitu itu pendekatan frekuensi. Nah kalau pendekatan hati lain lagi ya. Nah, saya senang dengan yang pendekatan hati ini hari tak berikan ilustrasi yang gampang ya ilustrasi yang gampang kalau orang mau ketabrak mobil maka dia tarik nafas maka namanya fight fokus ya atau gampangnya lagi ketemu anjing galak eh anda ketemu anjing galak nih eh mau diterkam nih anda tarik nafas atau lepas nafas atau kalau gini haha terkam anda tarik nafas lalu lari nah lari itu namanya fight mode Flight mode, ya. Anda tarik nafas, fight mode, fight itu berantem, Anda siap, Anda mau hajar tuh anjing, ya. Nah kalau flight, flight itu terbang, lari. Tarik nafas, siap-siap kumpulkan energi, energinya ke otot, ke kaki lalu lari. Jadi kalau orang itu takut itu energi dilepas, bukan disimpan. Makanya jangan takut, jangan marah, energinya habis. Dalam hidup ini marah terus, takut terus, gelisah terus, energinya dilepas terus, melepasnya kemana ke otot? Ototnya kelebihan energi, tapi jantung, pankreas, organ tubuh kekurangan energi, karena energinya lari ke otot. Sebentar nggak apa-apa, kalau terus-menerus. Nah sekarang kita lanjutkan ceritanya kejar anjing lari lari lari lari waduh kalau pulang ke rumah kejauhan ketaangkep ini itu ada rumah pintunya dibuka pagarinya masuk bluk, tutup black ya aman ya aman ya aman tutup jebret aman begitu aman tarik nafas atau lepas nafas eh aman ber aduh. Aduh. Aduh. aduh kita lepas nafas betul ya yang gampang aja nih ya lepas nafas tutup pintu jebret aduh ya tarik lagi tapi aduh nah waktu, oke okay, saya gampang aja biar jelas aja gampang ya, ha, gitu ya waktu, ha, itulah sebenarnya saya jelasin lagi, itulah sebenarnya parasimpatetik nervous system ya, itu rest istirahat, waktu lari lari lari kejar anjing itu fight atau flight ya, masuk pintu tutup, ha, istirahat, nah makanya dalam hal ini Waktu lepas nafasnya itu lega, maka energi disimpan kembali. Energi disimpan kembali. Ya, nah sekarang saya akan lanjutkan. Ya emang begini kalau orang namanya uh, analis. <laughs> saya bukan dokter ya sekali lagi ya jangan tanya saya soal hasil labnya begini-begini itu ke dokter. Saya dokter sebagai dokter itu yang dilatih otaknya, logikanya, runutnya, jalan pikirannya atau menghubungkan teori satu dengan teori yang lain begitu ya nah kembali ke otonomik nafas sistem olah nafas sama energi waktu kita dikejar anjing dan berhasil masuk pagar walaupun orang lain tutup <tuh> ada maka energi yang dilepas tadi simpan kembali Nah, sekarang kenapa orang sakit ya, kalau Pak ini saya yang ngomong baru tadi malam webinar aja. Pak Yohanes bilang biasanya orang itu umur 22 tahun, 30 tahun karena energi murninya ini udah habis. Maka harus kembali menyimpan energi. Tapi ada orang kan yang energinya nggak habis-habis. Pak <laughs> kemarin sekali balik papan. Pak Jarod, Bapak itu kok energinya nggak ada habisnya sih? usaha dagang pelayanan nulis buku nggak jadi olah nafas antusias bangkrut pun energinya nggak ada habis habisnya gitu lah kan saya lebih banyak nyimpen energi nggak ngelepas. oke gini ya waktu orang sekali sekali takut ketemu anjing nggak masalah ya kan kenapa energi dilepas dilepas dilepas gitu ya habis itu kan masuk pagar Aduh, selesai ada Aduh, aman, aman, aman, aman. Aduh, cari satpam, anjingnya ditangkap dulu. Dah. Aduh, aman. Enggak apa-apa, sekali-kali takut. Tapi jangan seumur hidup dikejar anjing. <laughs> jangan seumur hidup dikejar anjing. Matilah. <laughs> <laughs> Mohon maaf pakai kata mati. Matilah kau orang Jawa bilang. Ketangkap sama anjingnya, bahkan mungkin bukan ketangkap anjingnya ini sepanjang hidup coba. kata Takut terus, takut rugi, takut takut uh, ditinggal suami, takut ditinggal anak, takut mati, takut rugi, takut apa, khawatir terus, gelisah terus, stres terus. Energinya dilepas terus. nggak usah umur 22 tahun juga energinya habis. Maka kita perlu huh, ya, dalam hidup ini kita perlu Nah, itulah sebenarnya ketenangan batin. Itulah namanya parasimpatetik nervous system. Orang bernafas sih, tarik lepas, tapi lepasnya itu apa enggak? Kan semuanya kita bernafas. Nah, dalam hal ini, kalau secara psikologis, secara neuroscient juga, yang lebih membuat orang simpan energi bukan soal tarik dan lepas. Semua orang tarik lepas. Tapi apakah... Perasaannya tuh seperti orang yang masuk halaman pagar ditutup, ah aman deh aman aman aman udah aman, udah aman pagarnya kuat aman udah aman aman ada ada ada ada Nah dalam hidup ini kita kebanyakan dikejar anjing takut stres khawatir gelisah kita kekurangan rasa aman kita kekurangan cinta kasih kita kekurangan simpen energi. Maka kita harus simpen. Dari mana simpennya? Maka sebenarnya ya, kalau saya dulu kan tanpa olah nafas juga sembuh. Karena waktu kita tenang, rasa aman, seperti Daud berkata, dikejar-kejar. Kalau Daud, Raja Daud ya, bukan dikejar anjing. <laughs> Raja Daud itu dikejar sama pertuanya mau dibunuh. itu Raja, Raja Saul itu bawa pasukan banyak, itu membunuh beneran. kan Daud lari ke daerah namanya NGD, masuk Gua Adulam. Dan di sana dia bermazmur Ku bersyukur padamu di antara bangsa ya Tuhan. Ku bermasmur bagimu di antara bangsa. Daud bermain kecapi dan berkata, Tuhan, engkau membaringkan aku di padang yang berumput. Aduh, itu bukan dibaringkan di tempat rumput, dikejar-kejar musuh mau dibunuh. Tapi Daud berkata bahwa hadiratmu Tuhan yang menyembuhkan aku, hadiratmu itu yang membuat aku rasa aman. Sekalipun banyak orang mengejar, mau membunuh aku, tapi dalam hadiratmu aman. Jadi Daud, <tuh> itu kalau maaf-maaf, yang, yang yang yang bukan Kristen ya, yang Kristen itu, ya Daud menyebutnya Sela. Jadi Daud itu bermasmur, lalu Sela. Daud bermasmur, lalu Sela. Sela itu istirahat. jeda pause. Ya, paus, diem, sejenak itu sela dalam Masmur Daud. Selain kata puji Tuhan, kata apa lagi? Kata sela itu banyak sekali. Ketika itu, kata sela itu yang muncul, Masmur, semuanya sela itu berdiam diri, berdiam diri. Itu kalau kayak Pak Yohanes bilang, "Sensi itu berdiam diri." Udah nggak pakai gerakan-gerakan, nggak pakai tarik nafas, buang nafas, berdiam diri aja. Tapi sering kan saya bilang? kan, Rasa aman mana lagi yang paling kuat, kalau bukan rasa aman dari Tuhan. Ya, itulah kenapa saya selalu bilang Tuhan-Tuhan, bukan saya itu mabuk agama. ya Kita di sini forum lintas agama. Saya menghargai agama orang lain, tapi saya hanya ingin membawa kita itu tidak lepas dari Tuhan. Karena bahkan tanpa olah nafas sekalipun, Anda bisa sembuh dengan hadirat Tuhan. Anda sembuh dengan percaya Tuhan. Apalagi makan sehat, tidurnya pulas, ya kan? Nafasnya diatur karena sekali lagi, hati itu sumber kehidupan. Maka hati ini yang diatur. Nah, untuk mengatur hati itulah kita fokus pada nafas sebagai jalur trik. Untuk kita itu tidak membayangkan dikejar anjing. Itulah, <laughs> kalau istilahnya, John Gabbard. Jangan membayangkan hal-hal yang membuat stres. Tapi kalau John Kabat ini malah mengajarkan, karena psikolog mengajarkan mengenali sumber stres, stresnya dulu. Dikenali, lalu dihadapi. Ya. Jadi memang ini pendekatan pola pikir yang berbeda. Seperti orang inner healing, sumber luka batinnya apa? Digali, dibongkar, di titik yang terendah melepaskan pengampunan. Supaya ketika nanti ingat lagi, tidak sedih lagi. Kita sudah mengatasi. Ketika kita mengatasi itu, maka kita menang. Waktu menang, kita berdiam diri, muncul ingatan pun, yang nggak sedih lagi. Yang ada apa? Sukacita, ya kalau bicara energi, energi kebaikan, ya ini penjelasan dari saya pagi ini. Jadi, ya aneka penjelasan kita kumpulkan, gitu ya, untuk membawa pada sebuah pemahaman sehingga teman-teman melakukan dengan sebuah pemahaman, ya yakin, nah itulah yang membawa kesembuhan. Tidak usah bingung dengan aneka pelajaran. Bingung itu bagus kok sebenarnya awalnya, supaya bingung itu kita mencari kebenaran, mencari mencari runutnya, karena sebenarnya kebenaran itu tidak mungkin bertolak belakang, ya. Oh begini, berarti sebenarnya ini tuh menjelaskan ini, ini menjelaskan ini. Yakin, makin yakin, makin dilakukan. Ya harapan saya ini membuat kita semuanya pada uh, kesembuhan.